Hai jumpa lagi di channel musik Kali ini kita akan mereview gitar akustik Yamaha F310 Untuk spesifikasi, baca di deskripsi saja ya Ini uh, salah satu gitar dari subscriber saya kemarin uh, Beliau mengganti apa spool preamp uh, Kemudian setting sama pasang senar Oke okay, kita review saja uh, suara dari gitar uh, F310 kunci-kunci kecil ya <susuk> Oh, gitarnya mungkin senarnya mungkin ya uh, ini senarnya ukurannya kecil tepuk diganti yang uh, ukuran nama koma 10 mungkin enak suaranya uh. dibandingkan kita gitar custom dengan harga-harga 600-500 ya, 600, 500, ya masih tetap ini sih. Karena ini harus baru sekitar satu jutaan gitu. Ya apa apa namanya? ability playability uh, cukup nyaman karena udah di setting di ceper karena permintaan dari subscriber saya gitarnya di, di setting ceper aja Bang biar uh, enak dimainin. Kita ukuran yang senar yang apa Kecil biar gak sakit katanya Cukup cender memang gitar ya. Nah bagi teman-teman yang ingin setting gitar JPRI pingin pasang PM boleh datang di Strena Musik. Alamannya di Jalan Pembangunan 1 nomor 51 Kupang. dan jangan lupa juga subscribe channel Strena Musik. IG-nya Strena Musik, FB-nya Strena Musik. Untuk nomor kontak nanti saya letakkan di link di bawah. Ataupun dibaca di deskripsi Begini saja reviewnya Sudah sama-sama kita dengar suara Dari gitar Yamaha F310 Oke okay guys ya Terima kasih